Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Adnan Septa di video kali ini kita masih membahas tentang lele jadi yang belum lihat video sebelumnya silahkan dilihat dulu kita sudah melakukan proses pemijahan lele dari pemijahan sampai penetasan dari dia masih berbentuk larva dan, dan sekarang sudah berbentuk lele dan pada hari ini dia tepatnya sudah 15 umurnya sudah 15 hari bagaimanakah bentuk lele pada umur yang ke-15 hari kita lihat di video kali ini video sebelumnya itu kita sudah kasih makan ikan lele yang masih berumur empat hari sampai 4 hari sampai satu minggu itu kita kasih makan cacing sutra itu sudah ada di video sebelumnya Bagaimana caranya itu sudah kita kasih cacing sutra dan pada video kali ini dia sudah berumur 15 hari dan kalau dikasih cacing sutra itu dia satu kali dikasih cacing dia pasti langsung habis nggak lama jadi boros kalau mau dikasihkan terus jadi sebaiknya kita sudah ganti pakannya yaitu sudah pakai pakan eh, pakan ikan biasa yang biasa dijual di pasar-pasar yang pakan pabrikan dan bukan langsung kita kasih tapi kita olah terlebih dahulu bagaimana prosesnya kita lihat di video kali ini oke ini adalah bahan yang kita perlukan yang pertama itu pengulekan yang kedua itu pur perbiasa yang ketiga itu air hangat jangan lupa ya air hangat jadi tak pertama kita masukkan terlebih dahulu pur tadi ke dalam pengulekan terserah pakai pengulekan atau yang bisa pokoknya yang bisa menghancurkan purnya dan yang selanjutnya kita tuangkan air hangat ke dalam pengulekan kita campurkan dengan purnya ya ini tujuan kita menggunakan air hangat itu supaya purnya itu mudah hancur dan mudah mengembang bro Oke, jadi apabila kita sudah tuangkan Kita langsung ulek-ulek Sampai dia halus Jadi saya ingatkan kepada teman-teman Kalau membuat ini diupayakan itu Supaya pernya itu harus hancur ya Harus benar-benar halus Jangan sampai ada yang masih bergumpal-gumpal Yang masih berbentuk butir-butiran ya Karena apabila yang masih ada yang berbentuk butiran itu bisa mengakibatkan eh, apabila dimakan oleh sang anakan lili tadi itu nanti bisa mengakibatkan kerusakan pada perutnya dan dia bisa meningkat oke jadi kita haluskan terus sampai sehalus mungkin. langkah selanjutnya yaitu kita persiapkan terlebih dahulu tali-tali yang menjuntai-juntai ke dalam kolam seperti ini ya ini tali biasa dan jangan lupa ujungnya itu kita kasih penganjal kalau saya pakai kawat biasa, itu untuk uh, pakannya nanti oke, jadi kita sudah selesai membuat pakan ikannya yang sudah dihancurkan seperti ini, sebenarnya. nanti ini akan kita uh, gantung ke tempat yang sudah kita sediakan itu tali seperti ini, kita gantung, kita masuk ke dalam kolam Oke okay, jadi langsung saja kita bikin bulat-bulatannya angkor tadi supaya bisa dikaitkan ke ke talinya. Jadi kita kaitkan ke talinya, kita bulat-bulatkan lagi, kita lebih padatkan lagi supaya tidak mudah lepas pada saat yang makan jadi mudah gitu. Dan ini kita buat di setiap tali-tali yang ada tadi. Yang memiliki kolam yang besar itu berarti harus lebih banyak lagi membuat talinya karena saya kolamnya cukup kecil jadi saya buat hanya empat tali Oke okay, jadi beginilah reaksi lele pada saat kita masukkan dan kita kasih makan yang sudah kita olah tadi dia langsung mendekati dan langsung menyerbu makanannya dengan lahap sekali proses pemberian pakan lele yang sudah berumur 15 hari dan bentuknya sudah seperti itu yang sudah 15 hari pantauin terus video-video selanjutnya nanti akan ada proses perkembangan-perkembangan lele yang sudah berumur satu bulan, 2 bulan, tiga bulan bahkan yang sudah nanti sudah panen kita akan terus buat videonya semoga videonya bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa di like, comment, dan serta subscribe dan jangan lupa juga di share buat teman-teman kalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh